Kita langsung meladenin lah Oh kita melawan banyak monster Sepertinya ya Monsternya apa nih Wow Oke teman-teman, selamat datang di channel Lima Sensei. Seperti biasa, kita langsung lanjut untuk Mana part ke-37. Kita langsung aja ya teman-teman. Di sini itu kemarin ceritanya si van ini ya nggak bisa pakai si solver dan nggak bisa bertarung sekarang. Jadi di sini posisinya si mana? Oh, udah nggak udah ini ya, udah pisah ternyata. Oke, kita ganti aja sama Pamela. Oke deh teman-teman ya, kita langsung Oh, oh, salah, salah, salah. Oke, okay, langsung kita ke ini ya teman-teman ke sekolah horor atau schoolhouse old schoolhouse ya teman-teman. Oke okay deh, nah ini ya. Oh, di sini udah ada ya old schoolhouse dan closet area ini udah kebuka teman-teman. Langsung aja kita masuk. Oke okay deh di sini. Wow. Oke ini dungeon baru lagi ya teman-teman. Oke kita harus cari Moon Flower di sini. Oke ya. Oke ya teman-teman mungkin karena ini misi kita harus cepet-cepet ya. Oke play kita langsung aja ini yang pertama oke deh di sini para tanker. Oke okay deh kita lihat kita cek wow kita langsung ke sana ya kita ini nggak basi-basi ya teman-teman kita langsung aja oh kita ke sini dulu eh gak ada salah salah salah dan di sini banyak reruntuhan bawah tanah teman-teman untuk musuhnya nanti aja mungkin kalau yang mini boss ya teman-teman Dilihatin oh oh oh oh wow wow wow wow wow wow wow, wow. oh di sini ada mini bossnya ya teman-teman mungkin kita coba di sini musuhnya apa aja? apa mungkin sama kayak yang di atas gitu ya? oh ini beda lagi ya teman-teman. Oke okay deh langsung tahun Oke okay, sekarang Niki kita pakai yang paling gede world Oke. Oke okay. okay deh. Biarin ini dulu aja. Ya, Oke, okay. kita langsung pakai yang gedenya aja ya teman-teman. Ini nggak belum ke analisis ya teman-teman. Oh, ternyata mati. Oh, kena racun. Oke okay, deh, pakai ini aja. Oh, jangan, jangan, jangan, salah, salah. Ini pakai reflection kita majuin. Oke. Okay. Disini, untuk niki kita pakai lagi aja. Kita abisin, dia sengong, ganggang, kucing ya, teman-teman. Oke, kita matiin dulu. Oke, kita masukin anak. Oh, ini attacknya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Di sini anak seperti biasa, kita matiin satu-satu, satu kali ya. Oh, lagi oke, okay, mati, good, dan satu kali lagi. Ini sini kini harus diiniin apa namanya tuh? Aduh, apa lupa nya harus di ya, wah nggak ada, buat ini, kastik aja, oke okay, naik ya ataknya, Niki, kita matiin biar cepet cepet teman-teman, okay, oke mantap, wow, ini musuhnya Musuhnya ini tangguh, ya, teman-teman. Oke okay deh, oke, okay, kita ganti langsung. Oh, udah, ini ya. Wow, ininya kuat, teman-teman. Oke, okay, kita langsung serang aja, teman-teman. Wow, kuat. Niki sedikit lagi kena racun. Udahlah, ini gila-gilaan ya teman temen Ini benar-benar tangguh teman-teman Wow, wow, wow, wow, wow. Oh belum mati teman-teman gila ininya jago gila ini benar-benar parah ya teman-teman Gila masih belum mati Nih damage-nya berapa ini <laughs> Musuhnya parah-parahan ini Mini boss doang Oke okay. Aduh mati Gila parah mati Bener-bener ini Parah Musuh kecil loh ini bos, baru mati sampai kayak kayak bos parah. Wow, wow, wow, wow! Ini bener benar wow, pisannya wow banget, banget, bener-bener ini waduh parah. Teman-teman, sampai kewalahan. Oke deh, kita ganti position ya, teman-teman, ya, sama anak. Oke deh, eh. Ini mana? Oh, salah jalan ya. Ini harusnya nanjak naik ya, teman-teman. Mini bosnya aja udah sekuat itu loh. Gila, wes! Hampir aja ini ke atas kali ya. Oh, kita ke kanan ya. Jangan dulu ke sebelah ini ya, karena kita di sini ngejar waktu juga, teman-teman. Oke, nanti kalau udah ada fine, nah baru kita jelajahi dungeon ini. Sini ada apa? Out shield, shield of Ajax, apaan tuh? Aula, pokoknya, Wish Oke okay deh ini mungkin terlalu meremehkan tadi teman-teman. Cuman cuman boss gitu. Tapi ini susahnya wow ya teman-teman. Oke okay deh あ、で、ここにそう。生徒たちは月の oh, ya taskaryo buka Oh salpornya diurus sama ini ya sama Isolde teman-teman sama gurunya kar バレバレか。ini oh, ada apa ini? Teman -teman. Oh ini disuruh sama Isolde ya, teman-teman. Ternyata ada apa gerangan dengan Isolde-chan? Aduh, Isolde sensei apakah kamu jahat dan harus melawan kita? wow Ya, nanti deh kita lihat saja. Uh, ini ada di Oke okay, deh teman-teman, di sini sampai dijaga loh teman-teman. Oke, okay, di sini dapat 800 soul, lumayan lah. Itu sampai dijaga sama mini boss, teman-teman. Pasti ada sesuatu. Tapi untuk sekarang jangan dulu karena kita lagi ini ya. Kemungkinan lawan bos ya, teman-teman. 800. Oh, ini ada yang agresif juga, yang biasa tapi agresif. Oh, uh, ini ada lukisan apa nih? Halo, oke okay deh, kita ke bawah langsung, teman-teman. Oke, okay, di sini ada apa? Nggak ada apa-apa ya, teman-teman? Di sini bener-bener ya, ternyata luas, teman-teman, untuk sekolahannya. Bah, aduh, hampir aja kena. Ini nggak ada waktu ya? Aduh, hampir aja kena hampir kena oke okay, mantap wow di sini mini bosnya banyak teman-teman dan di sini kita ke bawah tanah wow Ini terowongan bawah tanah di sini ya penuh dengan sesuatu ya mungkin di sini ada apa ya ini seperti ini ya teman-teman kayaknya apa ada penelitian atau gimana jadi ini dilarang dipakai ya teman-teman arangannya dipakai oh, ini ada apa? Oh, super oh, super nektar, mantap. Mantap tuh teman-teman, super nektar. Oke, XL dulu sini, -sini kita isi. Oke. Di sini mana? Oh, di sana ada kebun loh. Tapi untuk sekarang jangan dulu ya, teman-teman. Oke deh. Mana lagi? Oke, kita di oh, Cold Suit area ya, dan di sini memang tangguh ya. Kalau misalkan kita pas masih junior yang gak bakal mampu ini lawan mini bosnya aja susahnya minta ampun. Oke di sini, kayaknya teman-teman. Oke kita nyari ya teman-teman, kita nyari. Itu kemana tuh si Pamela? Oh langsung terbang. 変<笑><笑> Oh kan pasti lawan ini ya pasti lawan bos teman-teman Kita cek pasti lawan bos Oh ada bos teman-teman ya Oh ininya di ini ya Dijaga ya teman-teman Pohonnya dijaga teman-teman. Dijaga sama para monster. Oh, banyakkan ya teman-teman. <laughs> Oke okay deh, kita langsung ladenin lah. Oh, kita melawan banyak monster. Sepertinya ya monsternya apa nih? Wow. Oke okay, deh, wis mantap Kita pakai tangan dulu. Oke. Okay. Seperti biasa ini ya, kita pakai support. Oke okay, ini ya. Kasihan. Kasih dulu ini buat auto heal. Wow, wow wow wow wow gila. Untung aja, ya udah diinikan. Ya, purify yang dulu ini berbahaya. Oke, okay. satu tutup, satu satu satu kali. Oke, okay, mantap dua kali. Oke, okay, mantap. Lalu ketiga kali yang ini, ya. Ini langsung dihabisin jurusnya si anak. Oke mantap seribu gila Jangan lupa ini pakai Raiden dulu. Oke. Sekarang pakai item juga support Mystic Curtain ya. Eh pakai Mystic Curtain salah. Kita pakai ini buat si anak. Oke sekarang kita pakai yang paling gede. Oke, kita pakai ini aja langsung. Oke, sekarang kita tarik lagi. Di sini si Ana sama si Play. Jangan dulu iniin, kita serang habis-habisan. Ini si Ana ini sedikit lagi ya teman-teman. Yang 25 nah ini ada. Waktunya diganti. Pakai Niki Oke okay, Niki langsung Langsung seperti biasa lagi Langsung pakai drill Oke okay, mantap Ups, Langsung Sebelas ya uh. Oke okay. Pakai Dikoi dulu Seperti biasa Toxis, oke okay, dikoy dulu Toxis. Oh, kena ya. Display untung punya blok karena ini ya. Oke okay, kita pakai support, Peggy Parpo. Kita pakai Peggy Parpo, Display Wow, harus pakai exhale dulu. Wow, hellal dulu. Oke okay, mantap jangan di ini karena roxis ya Wow Oke langsung counter roxis mantap nah bagusnya Roxis ini nih Aduh punya proingnya -e nih yang sangat berguna Aduh ini harus diambilin teman-teman berbahaya Oke okay, kita itemin dulu si Roxis pakai Amber Sup karena kita sangat butuh ya teman-teman si Roxis lalu kita pakai Fiji Purple mana Fiji Purple ada ini ya buat si Niki oke Fiji Purple lagi si ini ya oke okay, kita pakai Raiden oh lupa ya Amber Sup Si play Oke okay, ya teman-teman. Wow, ininya lupa ya belum diinien. Tapi enggak apa, -apa Kita pakai decoy semua dulu. Oke, okay, kita pakai decoy semua. Teman-teman. Ini belum ya si Niki. Belum dikasih Wow, wow, wow, wow, wow, ya udah deh, kita pakai ini aja, Raiden. Oke, okay, lalu pakai ini ya, kita pakai swing aja, Moonstorm. Oke okay deh, oke okay, ayo dong, Kak, gitu dong, mantap butuh banget tuh protection. Oke okay, kita ambilin dulu ini, biar bisa ini ya. Wow, ininya sedikit lagi lagi. Ya udah deh. Okay, kita pakai big Oke, okay, mantap. Lalu niki. ke belakang dulu ya shift play karena udah abis juga serangan paling hebat tuh play ya wow wow wow wow wow wow wow wow aduh jangan dulu deh pakai amber sup dulu oke buat niki oke ini belum dikeluarin ya semuanya ini pakai jangan dulu karena mau diganti ya Mau diganti, mau diganti. cuman oke, yang mana? lain aja, oke deh. Si play udah harus diganti. Ini play udah harus diganti. Oke ya, anak udah full. Oh, anak udah full ya, teman-teman. Oke okay, satu kali, oke okay, dua kali, dan yang terakhir blood chaos. Oke okay, mantap. Oke okay, tinggal Jess sekarang. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Chrono Drive kita pakai langsung. Oke okay, kita habis-habisan lah sekarang mah. Oke okay, pakai Decoy, decoy, decoy, decoy di mana dikoii. Decoy? Oke okay, mantap. Kita lindungi Jess dulu. Oke okay, Jess sekarang pakai yang 100 mana? Aduh aduh salah. Sky Prison. Oke okay, kita isi semua. Oke okay, Roxis jangan dulu ini. Oke okay, mantap. Oh enggak ya. Oh es sekarang. Oke okay, mantap. Kita serang serangan, serang habis habisan. Oke okay, mantap banget. Oke, okay, tinggal ini harusnya mundur ya Niki. Tapi jangan dulu kita pakai decoy Oke, okay. harusnya diisi nih ya Roxis SP-nya. Oke. Okay. Oke okay deh. Wow, dia yes, sedikit lagi teman-teman tenang aja di sini harusnya ada Amber Soup lagi ya Oh mantap Aduh ke healing dulu Oke mantap Roxis pakai dico abis habis dico habis Oke itu yang belakang udah siap siap ya Oke okay, jalan dulu. Oke okay, just waktunya ini ya ke belakang. Wow wow wow wow wow wow, wow, wow. ini banyak banget teman-teman. Ya tuh harus right. dihilangin dulu. Wow. Oke okay, mantap. Niki juga harus ke belakang, tapi sebelum itu, kita... Ah, oke, okay. kita ganti. Kita mulai pergantian. Oke, okay, kita pakai. Oh, jangan dulu, Dia seperti biasa, satu kali, dua kali. Oke, okay, mantap langsung Dancing sing blade chaos. Oke okay, mantap langsung. Wow wow wow Corona drive langsung. Kung masih ada. Nih kalau diin Pamela nggak bakal kuat nih. Oke. Okay. Mana ini? Yang ini, yang oh, enggak ada ya? Ya udah, minimum tornado aja. Oke okay deh, oke. Okay. Wow, wow, wow, wow, wow, wow! udah wow. pake head action aja ya? habis lagi nih ya, barsnya. Teman-teman. Oh, 1000 masih kuat gila. Wow wow wow wow, ini mana Omega oh, Hell? Ah, dia punya Mega Hell. Yang paling gede. Mana yang paling gede? Mega Hell. Ini, ini dia. Buat darah. Oke, ini sedikit lagi. Wow, wow, wow wow wow bahaya ya, teman-teman. Wow Ini dia pasti mati Wah wow, mati kan Wow gila beneran serangan abis-abisan Wow Dan harus pakai Super Nektar ini Super Nektar Buat Niki Waduh pamela orang harus ganti Kasian Mau mana? Aduh, gak bisa pakai koi lagi. Bersumpah, oke okay deh. Kita serang terus-terusan, teman-teman. Wow, ini kegedean banget ya, teman-teman. Kalau misalnya pakai ini, pakai si play, cuman play itu sangat kepake, teman-teman. raidennya oke okay deh. Aneh, harus diganti dulu, teman-teman. Anak harus diganti nih. Ini nih. Oh, jah. mantap. Dikoi, Dikoi ayolah pakai Dikoi semua. Roxis di decoy dulu. Oke, okay. mantap. Wow, ini bener-bener lama ya teman-teman lawan rajanya aja. Mantap sih. Wow, wow. berbahaya ya teman-teman. Oh udah mati teman-teman. Oh, uh, mantep. Oh itu apaan tuh? Kita ya, dapat apaan tuh? Oh speed fruit ya buat speed. Oh mantep banget Dan ini monsternya masih banyak loh. 目の前なのにいい邪魔だな。 <hahaha> <small in> <dusperti> Oke, okay, oh dilawanin ya sama Sirene sama si ini ya, teman-teman. Untuk sisanya. Chotto, nani Oke okay, deh, apa nih? <laughs> Ayuh, cepetan. Oke, okay, kita udah dapat bunga nya teman-teman. <laughs> Oke okay, deh. Dibantuin sama setan si sama Sirene ya. Tapi tadi susah banget teman-teman. Lawan -teman. bosnya. Tapi itu seru banget. Tapi itu itu itu <tik> <gir> Oke deh, kita langsung kabur deh. Oh ini si play kenapa ini? Oh nggak langsung. Tsunao Hahaha. <tik> Oke, okay, oke. Jadi, Oke, okay, kita dibantuin ya. Oke, okay, kita langsung ke akademi, teman-teman. Untuk event kali ini kita lawan seperti naga greget ya, ini mungkin lebih greget kali ya teman-teman. Kalau naga kalau udah ketahuan gitu ya apa kelemahannya enak. Kita langsung ke Zepel Sensei kali ya teman-teman. Oke kita udah ada di akademi jangan lupa di save kita langsung aja ya teman-teman. Mungkin setelah ini mau upgrade upgrade dulu ya teman-teman karena udah punya resep-resep juga yang harus dipakai ya teman-teman. Oke, Zeppun Sensei. Aduh, mana salperku? Oh, hayakatta ne. Sensei, totte kita yo, tsuki no hana. Hmm, machigai nai ne. Sore ja, sassoku あれサルファはどこですか <laughs> <sama> <laughs> <laughs> Tentu. Lihatlah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 私 Oh, hanya tinggal menunggu waktu ya, teman-teman. Di sini ada apa gerangan? Itu <laban> ゾルデ先生のおかげでサルファは元気になった。なんだ Oke deh teman-teman pada part kali ini mungkin sampai di sini sini. Ini part berapa? Part 37 ya Part 337 ini mungkin sampai sini dulu aja Oke okay, teman-teman mungkin diiniin ceritanya sedikit ya buat Captor ke-9 ini teman-teman Gak apa-apa ini baru setengah jam lebih Ceritanya sedikit ya masih misteri ya teman-teman. Untuk papanya Sipain itu sebenarnya dia bikin apa? Oke ini kesel karena apa? Mungkin dari nandanya ya. Oh, kita masih banyak kelas lagi, teman-teman. Lo masih belum beres di sini, apalagi. Oh, masa depanmu dan histori tentang alkemia Oke, ini apa? Mungkin kita akan lulus atau gimana? Ini apakah ini pelajaran kita yang terakhir atau gimana nih? Ceki jelot deh. Oh ini ya Kita udah ini ya Oh itu supply si play sama si Rene. Apa ini mungkin perpisahan Untuk play sampai ya teman-teman Ini senior-seniornya Teman-teman Biasanya kalau yang baju hitam Ya Oke okay deh ada apa lagi Oh iya play udah ini ya Kelulusan ya Teman-teman Dan kita udah Kelas 3 terakhir ya jadi pas kemarin tuh berarti kita kelas 2 senior kelas 2 ya Nah sekarang baru kelas 3nya ya teman teman Aduh mau maaf ya kalau misalkan penjelasan sensin ada yang kurang atau gimana ya tolong di komen aja ya teman. Oh karena pas dulu juga ini enggak ini ya nggak apa nggak baca-baca soalnya nggak paham 責任 おいにこんな <laughs> masuk ke sini. Kok ini masuk ke sini. Ini daftar lagi atau gimana gak tahu ya teman -teman. Ah, nehan nyatamu. Eh, tolong. Yosumi. Setahun 払い事<笑><笑> <やはーい、笑> <ね、少しは静かになるかとは期待していたのですが。笑> <笑> 1 Oke, kembali ke tempatnya masing-masing. Demo minna -masing. <tuk> Oh, Oke, okay, mantap, teman-teman. Bagi parpol, okay, ini ya auto Hell ya. Bagi parpol, teman-teman, makanya sensei pake sini. Kalau mau sorbet tuh apa ya? Lupa lagi, teman-teman. Ini gue sih masih satu-satu aja, parah banget. Waduh, ini gak cocok ya, Apollo? Dia pesen ini sama mobil, gak cocok. Gak cocok mungkin ya, teman-teman. Oke okay, kita bisa pergi ke God's Care dan Clock Town ya teman-teman Oh ternyata musiknya udah ganti teman-teman Oh mantep banget Kita udah masuk Eh ini ada apa nih main kartu kali ya teman-teman ini Hahaha <laughs> Oke okay deh. Iya yeah, kalau main kartu mungkin Norokis memang jago ya teman-teman. Oke okay deh. hahaha <laughs> <laughs> kenapa nih Oh masa lalunya dia nggak mau ini masa lalunya ya Oke okay, deh teman-teman